bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kita berkaitan tentang masalah mukbang pada pertemuan yang pertama kita mukbang telur ceplok 20 yang kedua ampel ayam 1 kilo yang ketiga udang satu kilo pada kesempatan kali ini kita akan coba mukbang telur puyuh balado nah pada kesempatan hari ini kita ingin coba e, merespon dari berita online yaitu kompas.com yaitu pada tanggal 19 februari 2023 pukul 19.30 bahwa dikatakan Beritanya ramai soal makan telur puyuh kebanyakan bikin pusing Pakar eh, mengatakan bahwa kolesterolnya lebih tinggi dari telur Kita ingin buktikan bahwa bukan persoalan makanannya Kita buktikan bahwa itu persoalan kondisi di tubuhnya Kita duga tubuhnya mungkin mengalami hipertensi Kita duga tubuhnya mengalami hiperglikemia atau gula darah tinggi sehingga kita mengkonsumsi Kalau dalam berita ini hanya sekitar tiga tusuk Atau sekitar 12 biji Kepala jadi pusing Kita ingin buktikan mitos itu Apakah kalau kita memakan ini akan pusing atau tidak Sebelum kita memulai Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim Men. Uh, Kita akan coba memulai kita akan coba konsumsi ini telur puyuh sekitar hampir satu kg kalau bijinya hampir 90 biji kita coba konsumsi telur puyuh ini telur balado ini Rasanya nikmat, pedas-pedas, enak. ada mitos yang pertama yaitu bahwa telur puyuh ini membuat kita mengalami namanya hipotensi tekanan darah rendah karena kandungan kalium yang tinggi faktanya kalium yang tinggi itu dibutuhkan oleh tubuh kita malah kalau tubuh kita mengalami defisiensi mineral dari kalium kita akan mengalami sering kerang Tak Jantung, irama jantung kita bermasalah Juga sering kesemutan Maka kebutuhan kalium wajib kita penuhi Karena dia adalah termasuk nutrisi esensial buat tubuh kita Mitos yang kedua, bahwa kalau kita mengkonsumsi telur puyuh akan membuat kita mengalami hipoglikemia atau mengalami gula darah yang rendah. Tenang saja yang pasti protein dan lemak itu di tubuh kita pasti diubah menjadi glukosa. Memang yang berbeda adalah tingkat penyerapan di tubuh kita. Kalau kita memakan karbohidrat, dia 100% menjadi gula di tubuh kita. Yang kedua, kalau protein diserang di tubuh kita itu 56% menjadi gula. Ketiga, kalau lemak hanya 10% menjadi gula di tubuh kita. Malah kalau kita makan karbo, jelas kita bisa hyperglikemia atau gula darah kita tinggi. Bikin kerja keras pankreas kita atau hormon insulin kita. Jadi, bahkan kita puasa pun, kita tidak makan pun tubuh kita... Memenuhi kebutuhan gulanya dengan proses namanya glukoneogenesis Yang dilakukan oleh pabrik gula di tubuh kita yaitu liver Mitos yang ketiga, ini berkaitan biasa kolesterol ya, kalau kita mengkonsumsi protein hewani, tinggi kolesterol. Tetapi, seperti dikatakan dalam berita tadi, bicara pakar mengatakan kolesterolnya sangat tinggi, bahkan di atas telur ayam. Kalau yang saya pahami, sebenarnya bergejala di tubuh kita mengkonsumsi protein hewani, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, itu disebabkan karena kondisi di tubuh kita yang bermasalah. Kalau tubuh kitanya sehat, minimal kita tidak mengalami hipertensi, tensi kita tidak tinggi, dan tidak mengalami hiperglikemia, gula darah kita tinggi di tubuh kita, maka tubuh kita menyerap protein hewani begitu baik. Sehingga malah ini adalah protein hewani di Butuhkan oleh tubuh kita Jadi jangan khawatir mengkonsumsi protein hewani Karena dia adalah nutrisi esensial buat tubuh kita Proteinnya, 9 asam amino masuk ke tubuh kita diserap Karena memang butuh dari luar asupan Kedua adalah lemak omega 3 dan omega 6 Itu sangat baik sekali buat tubuh kita Perlu diingat bahwa e, tubuh kita memang tidak didesain untuk mengkonsumsi karbo tinggi, lemak tinggi. Maka untuk itu saran kita konsumsi yang dibutuhkan tubuh, yaitu e, protein dan lemak yang dimakan. Jangan sampai ada karbohidrat yang tinggi masuk ke tubuh kita, sehingga tubuh kita malah stres karena kebanyakan gula yang di tubuh kitanya. Karena makan karbo dan gula, itu balap bikin tubuh kita. kandungan nutrisi proteinnya per 100 kg itu sekitar 13 gram ini ada sekitar 1 kilo berarti dia sekitar 130 gram dengan berat badan saya 64 65 atau sekitar dia ya berarti 128 atau 100 eh 100 eh, tubuh kita ibaratnya 130 atau satu gram kebutuhan untuk masa otot kita jadi sangat lebih dari cukup kebutuhan dari kita mengkonsumsi satu kilo telur puyuh ini. dia mengatakan kalau makan telur nggak kenyang wah uh, luar biasa kenyang yang pasti ya kalau orang di Indonesia mitosnya kalau nggak makan nasi nggak nggak nggak makan gitu ya. atau tidak mengenyangkan wah coba guys jajal ini kalau seperti satu kilo telur puyuh kenyang atau tidak pasti kenyang alhamdulillahirrahmanirrahim telur puyuh 1 kilo sudah kita konsumsi kita ingat satu bahwa makan itu tidak hanya sebagai sumber energi dua makan itu juga sumber nutrisi buat tubuh kita bagaimana nutrisi esensial mencukupi kebutuhan tubuh kita yang ketiga bagaimana Agar makanan kita itu menjadi obat buat kita, buat tubuh kita. Ada ungkapan bahwa good food is medicine, bad food needs medicine. Jadi kalau seperti baik, makanan yang baik itu menjadi obat buat tubuh kita. Kalau makanan buruk membutuhkan obat buat menyembuhkan tubuh kita. Stay ketosis, stay healthy, salam pejuang MLS, salam sehat buat kita semua, sehat, langsing, awet, muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.